Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Dokumen atau persyaratan kelengkapan Pemberkasan usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau PPK Bapak Ibu jadi, pada video kali ini saya akan berbagi, mengupas tuntas tentang beberapa dokumen yang harus Bapak-Ibu siapkan sebagai pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Namun, sebelum Bapak-Ibu menonton video kami lebih lengkap, silakan Bapak-Ibu tekan tombol subscribe, like, dan komen agar Bapak-Ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Langsung saja Bapak Ibu, daftar dokumen persyaratan kelengkapan pemberkasan usul NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 berkas yang harus Bapak Ibu siapkan antara lain adalah surat lamaran yang ditandatangani dengan tinta hitam bermaterai 10.000 ditujukan kepada Bupati Magelang foto ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang daftar riwayat hidup dengan menggunakan formulir hasil cetakan dari sscasn.bkn.go.id Bermaterai Rp10.000 Dan ditandatangani menggunakan tinta hitam Kolom yang masih kosong diisi menggunakan huruf balok Menggunakan tinta hitam Surat pernyataan 5 poin Dan yang kelima Surat pernyataan tidak terlibat dalam penyebar luasan pendapat yang permuatan ujaran kebencian atau pemberitaan yang menyesatkan atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, mengasut, memprovokasi dan membenci Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Bineka, Tunggal Liga, NKRI dan Pemerintah Kemudian asli surat keterangan Catatan Kepolisian SKCK Yang dikeluarkan oleh Polres setempat Tanda tangan asli oleh pejabat yang berwenang Tujuh, asli surat keterangan Sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah Delapan, asli surat keterangan Tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika 9. Fotokopi sertifikat pendidik bagi yang memiliki Fotokopi surat keputusan pembagian tugas dalam satu tahun terakhir Yang dilegalisir kepala sekolah 11. Pas foto formal terbaru pakaian putih berlatar belakang merah Dengan kualitas foto memadai ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar 12 fotokopi KTP dan kartu keluarga fotokopi akta kelahiran yang bersangkutan dan anak-anak 14 fotokopi surat nikah akta perkawinan akta cerai 15 fotokopi seluruh ijazah yang dimiliki mulai dari sekolah dasar sampai dengan terakhir dan 16 formulir berkas usul penetapan nip PPK sebagaimana terlampir pada lampiran 4 nah catatan masing-masing bekas disusun berdasarkan urutan tersebut di atas dan dimasukkan dalam carry file plastik warna putih ukuran panjang 36,5 cm dan lebar 26 cm tebal 2 cm nah bapak ibu 16 syarat ini harus bapak ibu siapkan sebagai syarat pengusulan berkas penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik bapak ibu, langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk surat lamaran ya pada nomor satu ini. Surat lamaran ini ditandatangani dengan tinta hitam bermaterai Rp10.000, Bapak-Ibu, ditujukan kepada Bupati Magelang. Nah, jika nanti Bapak-Ibu membuat surat lamaran, saya sarankan formatnya minta kabupaten, kota masing-masing. Karena kebetulan format yang saya eh, gunakan sebagai contoh ini adalah Kabupaten Magelang, maka surat lamarannya ditujukan kepada Bupati Magelang Jadi surat lamaran ini Bapak Ibu Nanti setiap kabupaten kota itu kebijakannya berbeda-beda Ada yang harus diketik sesuai format Namun ada juga yang surat lamaran itu diperintahkan untuk ditulis tangan Jadi saya, saya mohon kepada Bapak Ibu nanti untuk surat lamaran ini Bapak Ibu menyesuaikan dengan permintaan dari kabupaten kota masing-masing. Ini harus ada surat lamaran dan diberi materai rp ribu Bapak Ibu jangan lupa kemudian ditandatangani nama Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, syarat untuk dokumen persyaratan kelengkapan pemberkasan usul NIP PPK adalah fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir. Nah, perhatikan Bapak Ibu untuk ijazah dan transkrip nilai ini yang dikumpulkan wajib dilegalisir, Bapak Ibu. Dan siapa yang berhak untuk melegalisir? Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan pada ini Lampiran 1A, Bapak Ibu, bahwa sesuai keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002. Dua, ini yang berhak pejabat yang berwenang melegalisir sekolah tinggi atau universitas, ini adalah rektor Bapak-Ibu, dekan atau pembantu dekan bidang akademik. Jadi, pastikan legalisir ijazah dan e, nilai Bapak-Ibu, ya itu nanti yang melegalisir adalah boleh rektor, boleh dekan, boleh pembantu dekan bidang akademik, sejenis Kaprodi bapak ibu. Jadi ini yang berwenang untuk melegalisir ijazah bapak ibu dan transkripnya. Selain eh, dari pejabat-pejabat ini bapak ibu yang melegalisir itu nanti tidak diperbolehkan. Artinya nanti legalisir ijazah Bapak Ibu tidak sah. Jadi begitu Bapak Ibu perlu dipahami kemudian pastikan legalisirnya itu dekan yang terbaru Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai legalisir ijazah lama nah lebih baik Bapak Ibu melakukan registrasi apa melakukan legalisir lagi dengan nama rektor dan nama dekan terbaru itu saran dari saya kemudian yang ketiga Bapak Ibu daftar riwayat hidup nah ini di DRH nanti Bapak Ibu mengisinya di akun sscasnbkn.co.id ini nanti kemungkinan bisa mulai mengisi untuk Bapak Ibu guru tahap 2 setelah tanggal 18 Januari nah nanti di DRH itu diisi lebih lengkap eh, nanti untuk videonya akan kami share ya Bapak Ibu di tutorial berikutnya tentang cara pengisian DRH ini yang jelas dalam DRH ini nanti pastikan sebelum Bapak Ibu menginputnya dokumen Bapak Ibu sudah disiapkan semua mulai dari KTP, KK, surat nikah, terus akta kelahiran nomor ijazah, nomor SKCK dan nomor MCU Bapak Ibu guru siapkan semua agar nanti ketika mengisi DRH ini Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan atau kendala. Lalu yang keempat adalah surat pernyataan 5 poin Bapak Ibu. Nah, surat pernyataan 5 poin ini bentuknya seperti apa? Nah, silakan Bapak Ibu bisa melihat pada contoh berikut ini. Bapak nah, Ibu. Bapak Ibu Bapak Ibu bisa simak pada contoh berikut Surat pernyataan 5 poin ini, Bapak-Ibu, nanti Bapak-Ibu bisa mengisikan nama. Nama Bapak-Ibu tentunya sesuai dengan KTP dan ijazah, kemudian tanggal lahir, agama, dan alamat. Nah, surat pernyataan 5 poin ini adalah satu surat yang berisi 5 pernyataan poin, Bapak-Ibu. Jadi, poin satu tidak pernah dipidana, poin 2 tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat poin tiga tidak sebagai CPNS atau PNS atau TNI Polri dan poin yang keempat tidak menjadi anggota pengurus partai politik dan yang kelima bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia jadi surat lima berisi lima poin ini suratnya satu lembar Bapak Ibu tidak lima surat tetapi lima poin dalam satu surat nah ini nanti harus Bapak Ibu membuatnya nah untuk formatnya ini nanti akan saya share di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini Bapak Ibu terus yang kelima Bapak Ibu adalah surat pernyataan tidak terlibat dalam penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian nah pada poin lima ini format suratnya seperti ini Bapak Ibu nah ini adalah surat pernyataan bahwa Bapak Ibu tidak pernah terlibat dalam ujaran kebencian atau menghina, mengasut memprovokasi dan membenci Pancasila Undang-Undang 1945 Hineka Tunggalika NKRI nah di surat ini sama dengan surat pernyataan 5 poin tadi nanti Bapak Ibu buburkan materai 10.000. Dan di sini ada lokasi ini Bapak Ibu, isikan lokasi kecamatan Bapak Ibu sesuai dengan KTP. Jadi kecamatan Bapak Ibu mana ini diisikan kecamatan Bapak Ibu. Lokasi kecamatan. Kebetulan lokasi kecamatan saya Windusari jadi saya masukkan Windusari. Nah, ini juga nanti diberi materai 10.000. Jadi ini juga nanti akan kami share di kolom deskripsi Bapak-Ibu. Lalu yang keenam Bapak-Ibu adalah surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang dikeluarkan oleh Polres setempat tanda tangan asli oleh pejabat yang berpemenang. Jadi syarat yang keenam untuk pengusulan penerbitan NIP Bapak-Ibu adalah Bapak-Ibu silakan membuat SKCK Bapak-Ibu. SKCK ini dibuat di Polres, bukan di Polsek. Dan jika Bapak Ibu membuat SKCK, pastikan sesuai dengan KTP domisili Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tinggal di Semarang, tetapi Bapak Ibu KTP domisilinya di selain Kabupaten Semarang, maka Bapak Ibu SKCK-nya harus membuat di luar Kabupaten Semarang, karena sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTP Bapak Ibu dan surat SKCK ini nanti asli Bapak Ibu yang dikumpulkan bukan fotokopi dan bukan legalisir jadi perlu diingat nanti untuk surat SKCK ini yang, dikumpul, yang dikumpulkan adalah asli ya bukan legalisir lalu yang ketujuh asli surat keterangan syiat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah nah nanti Bapak Ibu bisa mengajukan MCU meminta surat keterangan sehat jasmani dan rohani biasanya nanti satu paket Bapak Ibu biayanya sekitar 290 an nanti ada surat keterangan sehat ada surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba nah ini nanti satu paket Bapak Ibu enaknya nanti Bapak Ibu ketika datang ke rumah sakit minta surat keterangan untuk pemberkasan syarat pemberkasan P3K begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa dokumen untuk melengkapi surat-surat dalam pengusulan NIP ini. Lalu yang kesembilan adalah fotokopi sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik ketika kemarin saat ujian P3K tahap 1 dan 2 mendapatkan afirmasi nilai 500 maka Bapak-Ibu wajib untuk melampirkan sertifikat pendidik dan jika ada Bapak-Ibu guru yang baru lulus SERDIK uh, atau PPG pada tahun 2021 itu Bapak-Ibu juga bisa melampirkan surat keterangan lulus atau SKL yang diterbitkan dari LPTK masing-masing lalu yang nomor 10 Bapak Ibu ini adalah fotokopi surat pembagian tugas dalam satu tahun terakhir yang dilegalisir kepala sekolah nanti di surat tugas ini Bapak Ibu ketika pemberkasan luring Bapak Ibu harap membawa yang asli Bapak Ibu ya, nah nanti ini boleh tahun 2020 2000. Oh, maaf no surat keputusan pembagian tugas ini Bapak Ibu pastikan yang terbaru ya surat pembagian jam mengajar tahun 2021 2022 baik semester 1 maupun semester 2, dipilih salah satu Bapak Ibu, kemudian yang nomor 11, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar pastikan fotonya berlatar belakang merah Bapak Ibu dan memakai baju putih ini, ketentuan tidak bisa diganti-ganti dengan yang lain. Fotonya formal, ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar, menggunakan pakaian putih dan backgroundnya merah. Dan yang paling penting, pastikan kualitas fotonya jelas, artinya jelas itu memadai dan tidak buram, Bapak Ibu. Bukan foto editan atau foto yang menggunakan aplikasi e, percantik foto dan lain sebagainya kemudian Bapak Ibu yang nomor 12 adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga nah ini wajib ini karena e, sesuai dengan aturan kemendatri terbaru untuk KTP dan kartu keluarga itu sudah tidak usah dilegalisir Bapak Ibu karena sudah Sistemnya elektronik online. Nah, oleh karena itu, nanti Bapak-Ibu ketika membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga, pastikan Bapak-Ibu membawa aslinya ketika tahap verifikasi. Lalu yang ke-13, Bapak-Ibu, fotokopi akta kelahiran yang bersangkutan dan anak-anak. Nah, nanti Bapak-Ibu saat pemberkasan pengusulan NIP, siapkan akta kelahiran, akta kelahiran yang Bapak-Ibu miliki, dan seluruh anak-anak Bapak Ibu Jika memiliki anak angkat Bapak Ibu juga bisa uh, menyertakan anak angkat uh, Dari istri kedua Bapak Ibu Lalu yang nomor 14 adalah fotokopi surat nikah Bagi yang sudah menikah Dan akta cerai bagi yang sudah cerai Dan jika Bapak Ibu belum menikah Maka tidak usah melampirkan nomor 14 ini Lalu yang 15 adalah fotokopi seluruh ijazah yang dimiliki mulai dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Nah, untuk poin 15 ini, fotokopi ijazah yang Bapak Ibu miliki mulai dari SD sampai terakhir, ini tidak ada ketentuan Bapak Ibu. Boleh legalisir, boleh juga tidak legalisir. Yang penting saat verifikasi nanti Bapak Ibu membawa ijazah aslinya. Baik ijazah SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, silakan Bapak Ibu dibawa aslinya. Namun, dalam ketentuan ini, Bapak Ibu tidak harus legalisir. Legalisir lebih baik, tidak legalisir juga tidak apa-apa. Namun, saat verifikasi besok, Bapak Ibu silakan membawa ijazah aslinya. Nah kemudian Bapak Ibu yang terakhir ini nanti ada pada kolom ini Bapak Ibu Nah formulir berkas usul ini nanti formulir ini Bapak Ibu print kemudian Bapak Ibu tempelkan di bagian carry file paling depan Bapak Ibu jadi ini ada formulir untuk mengecekan berkas Bapak Ibu Formulirnya, Bapak Ibu sudah lengkap atau belum? Ini nanti Bapak Ibu ngeprint seperti ini. Nanti, filenya atau linknya, softwarenya akan kami cantumkan di deskripsi yang ada di bawah ini. Yang paling penting, Bapak Ibu tulis nama lengkap ya, nama lengkap Bapak Ibu siapa, kemudian tanggal lahir, lalu jabatan, jabatan yang Bapak Ibu lamar apa kemudian lokasi penempatan Bapak Ibu, pendidikan dan nomor telepon. Nah, nanti sebelum Bapak Ibu menempelkan dari nomor 1 sampai nomor 15 ini nanti Bapak Ibu centang sendiri. Jika Bapak Ibu merasa sudah memiliki ijazah fotokopi mulai SD sampai terakhir, ya Bapak Ibu tinggal centang. Jadi begitu Bapak Ibu, untuk formulir ini Pastikan Bapak Ibu Melakukan pengeprinan Kemudian ditempel di paling Depan Nah perhatikan Pada Kemudian saya akan membahas Tentang DRH Bapak Ibu Di DRH nanti itu kan ada Keterangan yang menyatakan Bahwa Ditulis Ini Bapak Ibu perhatikan Nah ini Bapak Ibu di poin tiga ini perhatikan Bapak Ibu daftar riwayat hidup atau DRH dengan menggunakan formulir hasil cetakan dari sscasnbkn.go.id bermaterai 10.000 dan ditandatangani menggunakan tinta hitam kolom yang masih kosong diisi menggunakan huruf balok menggunakan tinta hitam nah yang dimaksud ini, Bapak Ibu, saya tampilkan, Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat pada contoh lampiran drh ini atau daftar riwayat hidup ini. Bapak Ibu nanti, ketika Bapak Ibu sudah mendownload ini, ya, ketika drh sudah Bapak Ibu isi, di sini nanti akan ada otomatis nama Bapak Ibu di sini, nama Bapak Ibu, tanggal lahir dan kota di sini nanti ada. Nah, kebanyakan Bapak Ibu sebelum ini Bapak Ibu menyekan ini, pastikan di sini Bapak Ibu tulis, tulis sendiri dengan huruf kapital, dengan huruf besar dan menggunakan tinta hitam. Yang ditulis sama dengan seperti yang di atas ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menulis nama di sini menggunakan huruf kapital dengan menggunakan tinta hitam namanya sama persis dengan yang di atas ini Kemudian di sini juga sama, nama kabupaten kota tempat lahir bapak ibu juga sama persis dengan ini, ya. Jadi ini jangan lupa, kebanyakan ada yang lupa. Terus tanggal lahir juga sama di sini di sini tanggal lahir menggunakan tinta hitam, tanggal lahirnya sama seperti yang ini. Nah seperti itu bapak ibu. Jika sudah. Nanti di paling bawah, Bapak Ibu tulis nama, diberi materai, ditandatangani, kemudian Bapak Ibu scan dan di-upload di kolom BRH. Demikian, Bapak Ibu, informasi dari kami tentang tutorial cara uh, melengkapi berkas-berkas untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pemberkasan pengusulan NIP PPK tahun. 2001 di tahap 2 semoga bermanfaat sebelum saya akhiri jangan lupa bapak ibu untuk menekan tombol like subscribe dan komentar agar bapak ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh